Assalamualaikum Apa khabar semua? Aku harap semua sihat Duduk di rumah Kepada siapa yang kena duduk rumah Dan siapa yang kena bekerja Jaga penjarakan sosial Dan sama-sama kita putihkan Rangkaian COVID-19 lah Ok Maaf untuk seminggu ni Aku tak upload langsung video pasal FB, XT Sebab biasalah balik kampung So dan aku ganti dengan aku buat live dengan sharing live facebook ads so kalau siapa ber, siapa sonok dengan live facebook ads, aku public boleh komen bawah. aku mungkin aku akan buat schedule lah lagi shop maksudnya ada yang upload ada yang live facebook so balance lah kot ok untuk hari ni oh by the way kepada siapa yang baru dalam channel Yasamron, aku Yasamron, aku akan banyak cerita pasal digital marketing khususnya facebook dan youtube untuk Kepada siapa yang baru boleh like, comment, dan subscribe uh, SMron, so jom kita masuk ke Ads Manager Sebelum tu boleh like lah page SMron So buka Ads Manager belah kiri ni Hari ni aku nak sharing, aku nak share, nak kongsikan dengan hampa Kalau nak buat, nak promote hampa punya website Hmpa punya YouTube channel Hmpa punya Spotify ke Link Shopee ke apa-apa apa benda yang bukan daripada Facebook ke dalam Facebook hamba. Okeh atau dengan menggunakan Facebook, sorry. Tu so, tekan create. Start again aku buat baru. Aku sebelum ni aku guna engagement, kali ni aku nak ajak cara guna traffic untuk masuk ke traffic luar masuk ke hamba punya page ataupun dari sorry daripada Facebook punya audiens ke hangpa punya website ataupun external external aku punya aitlah <laughs> Okey sebenarnya dalam trafik dia ada tiga cara untuk tak ada yang hang empat sorry ada empat cara kali ni aku on campaign budget optimisation optimisation ada empat satu website satu apps ni game aku mendapat dulu, satu messenger untuk chatting satu lagi whatsapp whatsapp ni paling okey dalam banyak-banyak part ni whatsapp paling okey tapi aku tak tahu sebab apa aku masih tak approve lagi aku punya whatsapp for oh, business aku ni, tak tahu aku dah register lah dekat business manager tak tahu lah apa masalah dia. sorry kalau aku cakap mulut macam, macam uh, ni, macam sebab lidah aku ada ulcer, so dia S, tak boleh nak sebut sangat okay, so kali ni kita fokus on website yang ni aku tak mengajak banyak sangat sebab apa, aku dah pernah save audience yang aku buat dengan cara buat FBS guna phone okay, video aku boleh tengok kat atas ni ambil balik audience tu so dia dah basically dah sama lah ni aku biar dulu automatic tekan link klik ni pun biar so continue ni page aku akan pilih Yasiamron tutup Instagram uh, aku akan tutup Instagram sorry ya ni aku ambil manual atau balik pada X Xset pembi mobile sahaja tutup semua biar Facebook on dan aku tutup instream papas sebab, apa? sebab uh, video yang aku nak post ni lebih daripada 15 second so instream dia akan bagi tahu lah ada warning sampai ada So, aku ambil using existing post. akan select post. Aku akan pilih post-post aku. So, aku asal. Video ni. ikut Aku asal lah. Tak tahu. So, kita aku just buat add. So, kat sini dah ada auto action. Letak website. Oh, dah tak boleh adjust dah. Mungkin sebab okay, ujiti aku pun dah letak. Uh, sorry. Aku punya accept. Aku letak website. So, dia dah detect lah kat sini Ada ni Facebook tapi aku promote Simo ni adalah masuk ke YouTube channel aku Tu so, beginilah cara untuk kita promote kita punya website melalui Facebook Ads Tu so, apa? Uh, eh tak ni kita publish dulu tracking kita publish tu so, kita tengok traffic tu so, untuk best adalah apa rename ni elok, elok lah yang ambil macam ni so Trafik Yassin Amron uh, YouTube YT lah maksudnya aku nak bagi ke YouTube lah okay, then, ni pun seeloknya rename elok, -elok lah uh, mobile. Sebab aku guna yang mobile punya tu Tuh, yang boleh tahu lah so Trafik YouTube kita tengok aku buat 5G, aku buat link klik kita tengok apa jadi untuk so, kepada siapa yang rasa video ini bermanfaat so, boleh like, komen dan share kepada, seorang, ya? also, share kepada semua orang dan lain-lain anda boleh share kepada selama orang supaya kita sama-sama dapat dapat manfaat dan terima kasih yang bertanya So, kita jumpa di video yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya yeah. Terima <coughs>